nggak bisa, lagi jawa ketirin, hmm. kali ini kita lagi jalan-jalan Sel ke pantai bersama, ini teman-teman lagi selesai-selesai nah, ini ini cewek-cewek cantik manis cewek-cewek disini nah, kayak gini lah pemandangannya ya. Pantai Mutiara selasanannya ya kayak gini ya bentar Mutiara, pantai Mutiara, nih rombongan, kerjaan, nih, coba, Wes ngono. Gong dicoleki nggon. Panen gak penak panen. Gak to. Oh, malah resik ya. Oh, pasang. Kimbakres, Koir, Mbak Kira. Mbak Kira. Yanto, Pamor, Masawi, Fatar, Masatek. Mas Hahaha, <laughs> <laughs> aku sebagai nggak aku Hahaha, <aku> baik. <laughs> Cerah orangnya nanti. Oh lah, lenggan lah. Hmm. itu Moto-moto. Pantai daerah di Magelang oh ala berarti de cetek ya? hmm... Nek nah, sembien bien, no, a ti ya con oh, tao, ah A a... con tao... a... a... a... que la... la... a sama ya. Nah, itu eh Eh, masuk kok nglebu ya? mau Nah, ya, cakak-cakak salah selfie pantai mutiara, Ya, cantik banget. Kondisinya ini kira-kira Suasananya tapi hari, -hari biasa, karena hari, hari minggu Hari hari minggu ya damai gini ya Jinja. Hei. saya monggo. Eh. Eri. Yo aku Yo. ini kan nang lah, kula arep pak kak kita loh coba pak cendio pak mangga pak coba panganan coba panganan persiapan oh gorengan ini ini ini ini ini apa ini lagi mau makan lor yang rujak jelur-jelur pengen yang pantai mutiara ya enggak silahkan lumayan, lumayan murah bayar ini. Bayar ini Agung, 500 Dabang 16 500 Kita carane mangan makan, Lur. ini Jadi <tuk> ngalang <tuk tangan> gak <tuk> tes araf sih. Bukan ya? Bukan enggak sih, ngasih makan dulu dong. enggak, tidak. baru. Hmm. Ya. ya. ya. Pasang ya. Pasang mobil. Ini Pantainya lagi pasang lor di sana naik sorenya tuh pasang. Tadi dengar roda awan nih, biasa surut. Pantai Mutiara, pantai Mutiara. kayak mau ini persewaan perahu hmm. ik Nah, nak anak sangrene kaya. Penginanya yang rene kaya. Hai, hai, hai, hai, hai, hai, peteng hai, hai, hai, Kangnya, kalau kangnya gelar Karakter, nah, paling senam, paling ya, paling kumpulan senam ya, bila-bila, bila, bila, bila. bila, bila, bila. bila, bila, bila. rombongan kumpulan senam, di Sanggar Senam Ayu Corona, Fee, lo, kita sih kita ini sebab ada penjalan yang marik, kita sepi penjalan Tak potong <gulah> <bani kengelan> <gulah> nih, tak potong nih. Netimbannya kangen sampan, nggak popo ya nih. Gak sampan rombongan di, loh, mbak Rombongan di. Masiku kediri. Oh, masiku sampan dalamnya kediri apa? Daerah Surabaya, pak? Ini? Oh, nggak leh, oh, nak? Nah aku ngono Kediri. Pembetet, oh, <laughs> Pembetet Menci setain, sekolah setain. Ngeronggo. Oh, ngeronggo? Nah, ngeronggo? Nah, ngeronggo. Nah, aku kan perapatan Krongo iki masuk ke timur ini, wis wilayah desa ngono kan. hmm. Saman Mbak? Oh. Sari. Ini katanya nyadinah mbak Aku lah Oh, nyaranah Aku ngalu-ngalu Ngalu-ngalu aku mbak Ngalu mbak ya bapak, sanggaran saya, enggaknya juga salah, kita oke, ada, ya posisinya suasana tidak dure Batu-batuan lur. Nah ini, ini sore iki pantai. Ini di kene ya jati Harus hati-hati. Diati perahu Perahu-perahu ne disewani lur perahu. Ada atas atas posisinya nggak ini jalan? Di mana? Di kemudian mbak mbak patut foto, syukur Paling kita jam sepuluh kayak sepuluh ya Nyanti jaja Caca nyanti jasa cacah nanti gak oh, no? maksudnya melaku-melaku apa oh, banget, nah, eh? aku, tak hmm. aku tak kira aku tak pamit lagi itu sejam eh. mesti kok dibungi ya. jam itu jam walu kagih Wes pokoke ya lur nek videoku kurang jelas rekamanane barang ditonton gak enak wis ya, pokoke serone terus naikku ngomong bareng gak pati akeh iki somong aku bahasa jowo enggak paham bahasa yo yuk berani sengah ke luar Bapak Sementeng Sampan hmm. telok video neto rapopos aku tuju aku mengeruhi tol Rui Ngeruid. Pantai Mutiara terenggalei, ternyata kayak gitu nah, kan aku cek cek lagi kita lho kongroh belas aku cik -cik Pokoke video ini wis enak manfaatnya lah kanggo dulur-dulur. Pamasenggung oh, Kaung Rono, Kel pen Rono, Panasaran. Pokoke mbayare murah lur. Yo ya, yo ya, cedek ya antara kotak diri yang Trenggalek kan gak pati adoh. Nek kono akeh wisata lho lur. Wis kumpul-kumpul bermanfaat ya lur dukung terus ya channel Golor konten kontenku ya ada perkembangan lah masalah kan aku uji pemula terus dukung tambah ada peningkatan amin terus terus yang nu panjang umur terus dipasih dikasih apa ya, kesehatan baiklah Lord amin amin amin ya Allah lor, amin Lord ya Allah